70 nama-nama aplikasi Pinjol ilegal Yang mungkin salah satunya Aplikasi ini sedang kalian pakai dan gunakan Dan mungkin juga hari ini Kalian sedang mendapatkan teror dan intimidasi Dari 70 aplikasi yang akan kita jelaskan Pada video kali ini Apabila mereka memang sudah melakukan penyebaran data Mereka tidak mau bernegosiasi Mereka masih terus memaksakan kalian Untuk membayar sejumlah hutang Yang tertera di aplikasi Maka nggak usah dibayar lagi Kalau kalian memang pengen bayar Kembalikan saja sejumlah yang kalian terima di aplikasi mereka Oke berikut ini daftar 70 nama-nama aplikasi pinjaman online yang sudah ditangkap pihak kepolisian serta diblokir oleh OJK yang pertama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 lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi kilat pinjaman dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi dompet uang di urutan yang kedelapan adalah aplikasi daily cash dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi klik cair di urutan yang kesepuluh adalah aplikasi dompetku Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi pinjam dana tunai dan di urutan ke-12 adalah aplikasi punya uang Di urutan yang ke-13 adalah aplikasi dana cepat dan di urutan ke-14 adalah aplikasi teman uang Di urutan yang ke-15 adalah aplikasi gampang pinjam Lanjut, untuk di urutan yang ke-16 adalah aplikasi pinjaman rupiah, dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi modal. Saya di urutan yang ke-18 adalah aplikasi tunai rupiah, dan di urutan yang ke-19 adalah aplikasi pinjaman koi. Di urutan ke-20 adalah aplikasi karya utama finance. Di urutan ke-21 adalah aplikasi Keskes Now dan di urutan ke-22 adalah aplikasi KSP Jaya Raya dan di urutan ke-23 adalah aplikasi go uang dan di urutan ke-24 adalah aplikasi pinjaman tunai. Di urutan ke-25 adalah aplikasi Dana Impian dan di urutan ke-26 adalah aplikasi Rupiahku dan di urutan ke-27 adalah aplikasi Dana Kita di urutan ke 28 adalah aplikasi KSP dana Mas Sejahtera Oke baik sekali lagi aku pengen memberitahukan untuk semua teman-teman yang hari ini masih punya hutang di beberapa aplikasi-aplikasi yang masih berlabel KSP Kalian silahkan cek ya apakah aplikasi tersebut sudah legal OJK atau belum Ya bolak balik juga gue udah ngasih tahu kalau KSP itu singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam. Kalian bukan dari salah satu anggota koperasi yang ada hari ini. Kalian minjol di aplikasi pinjol ilegal. Jadi apabila kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang masih berlabel OJK, silahkan dicek apakah sudah legal atau belum. Di urutan ke-29 adalah aplikasi pinjam uang mudah dan di urutan ke-30 adalah aplikasi DanaHop. Lanjut untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi Tunai Go, di urutan ke-32 adalah aplikasi Tunai Super, dan di urutan ke-33 adalah aplikasi Danago. Di urutan ke-34 adalah aplikasi Pinjol Juragan, dan di urutan ke-35 adalah aplikasi Pinjaman Kita Bersama. Lanjut untuk di urutan ke-36 adalah aplikasi Dana Jagoku ID. Dan di urutan ke-37 adalah aplikasi Coin Master. Dan di urutan ke-38 adalah aplikasi e -credit. Di urutan ke-39 adalah aplikasi Dana Kilat. Dan di urutan ke-40 adalah aplikasi KSP Andalan Gemilang Sejahtera. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi Rupiah Dana Cepat. Dan di urutan ke-42 adalah aplikasi gomani dan di urutan ke-43 adalah aplikasi cashloan dan di urutan ke-44 adalah aplikasi kota emas di urutan ke-45 adalah aplikasi GetList. lanjut untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi mudah uang dan di urutan ke-47 adalah aplikasi HaloDuit. dan di urutan ke-48 adalah aplikasi pinjaman rupiah di urutan ke-49 adalah aplikasi sarung ajaib dan di urutan ke-50 adalah aplikasi KSP dana saku lanjut untuk di urutan ke-51 adalah aplikasi modal andalan dan di urutan ke-52 adalah aplikasi wall-in di urutan ke-53 adalah aplikasi rupiah kredit dan di urutan ke-54 adalah aplikasi hoki di urutan ke-55 adalah aplikasi Asisten Tunai. Di urutan ke-56 adalah aplikasi Saku Darurat Tunai Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi Dompet Siap Di urutan ke-58 adalah aplikasi Kredit Online Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi KSP Guna Usaha Dan di urutan ke-60 adalah aplikasi KSP Cahaya Indojaya Lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi Tunai cepat dan di urutan ke-62 adalah aplikasi Rupiah Kurir dan di urutan ke-63 adalah aplikasi Kantung Online. Di urutan ke-64 adalah aplikasi KSP Koinku Indonesia Bersama. Dan di urutan ke-65 adalah aplikasi KSP Mitra Uang. Di urutan ke-66 adalah aplikasi Dana Impian. Dan di urutan ke-67 adalah aplikasi Bantu Cepat. Dan di urutan ke-68 adalah aplikasi Butuh modal, dan di urutan ke-69 adalah aplikasi kredit, isi dan di urutan yang terakhir adalah aplikasi cash maju. Oke, baik, jadi itulah tadi, ya. 70 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal yang hari ini sudah menipu masyarakat kita dengan tenor yang cuman 7 atau 8 hari Dengan bunga yang cukup lumayan tinggi dengan resiko penyebaran data dan ini itu segala macam Jadi untuk kalian yang mungkin menggunakan salah satu dari 70 aplikasi pinjol yang hari ini sudah kita beritahukan Maka fix itu adalah pinjol ilegal ya guys